Halo sobat YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di f 2 channel nah hari ini eh, saya ingin unboxing kembali eh, pesanan saya di Shopee nah, ini tempat hari kita coba unboxing apa eh, unboxing joran pancing sekarang ini saya coba pesan itu peralatan tukang jadi saya rencananya mau tukang nah. oke, tapi sebelumnya kami dulu ya <tuh> segar nah, ini teman-teman kemarin uh, saya pesan uh, pesannya itu hampir sama dengan pesanan joran pancing kemarin nah sekarang alhamdulillah kemarin sudah sampai ini satu set eh, ada palu kemudian linggis sama salah, eh, kalau salah krigaji kalau nggak salah lagi. kita coba dulu ya teman-teman oke okay. ah, karena, nah ini ada namanya palu pal kambing, tidak oh, ini ya, artinya oh, lumayan lah, satu ada linggis aduh sama ini. gaji oke kita beli di rumah ini adalah yang harganya murah meriah pertama kita beli gaji sekali sekaligus dapat Palu dan lingis harganya tahu enggak teman-teman hanya 35000 saja nah, itu gratis udah uh, eh gratis pengkir nah jadi banyak